dan juga jangan lupa membaca sholat yang khusyuk ya, sholat, berbanyak sholat kepada baginda nabi di bulan maulid ini khususnya sholat yang serius siapapun anda, sholat itu nggak pakai aturan, nggak harus wudhu, nggak harus ini dimanapun berada murah meriah, murah maksudnya gampang, meriah pahalanya gede Salat Anda bekerja, Anda di sawah, Anda di pasar, Anda nyopir, Anda ini apa saja salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sesaat di samping Anda, bersama kesibukan Anda, sesaat hadirkan baginda Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, innah baik.